aku pengen lipat baju baju siapa baju papa aku ya udah kita lipat hmm. kamu diri aja deh kak daripada bolak balik tak dulu itu kurang masuk ke dalam ke dalamnya Tadang. ya satu lagi, satu lagi dulu. ini sudah selesai ini hantu. Ah, ambil hantu. lagi yang lain kaosnya yang terlalu gede Kak itu kan yang bawah contohnya lebar ya. lagi di kebas, kebas gitu biar halus dia lagi ke situ kurang ya jangan terlalu kecil juga. dikebas-kebas gitu dikusut-kusutin biar rata. sekarang mau lagi. lipat. lipat ini. iya. ini kurang ke sini. baru. Ya. ratain. atasnya tuh udah selesai, gitu udah selesai Ambil baju satu lagi. Ayo kita ambil baju satu lagi. Gitu. Kita ambil baju satu lagi. Nah, rata, kurang rata tuh. Oke, okay. dan ambil satu lagi. Ini hasil karya Lativa. Ini apa lagi, Mama? tangan dua tuh kak kurang rapi tuh Ayo. Ayo. coba kasih tuh kak jangan terlalu kecil agak lebaran dikit kesanaan maju ya tangannya tangan itu diratain dapet ke dalam tumpuk sini nah kurang kebasin ini kan kesini ya terus jangan mencong ya ratain sebelahnya Oke tadi turang kurang turun ke bawahin kurang Kak Hai sini ya ipet sudah taruhnya rapi, berantakan lagi baju baju kantor ini lagi diapain kak biar, biar. Rapi. rapi tadi kamu ngomong malah diajarin lagi kan tadi dipinter. pinter udah lipat Agak mencong tuh, lurusin ke bawah. Dah sebelahnya. Terus sebelahnya. Lurusin. Kebawain. Kebawain. Ini baju bersepeda nyang nyang nyang. Dah jangan lupa, jangan lupa subscribe channel, channel, Eva, Assalamualaikum, Assalamualaikum